Satu, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu, Ali bin Abi Talib. Dua, kesanggupan untuk bersabar dan bertahan dalam pikiran yang positif merupakan dasar dari loncatan-loncatan manusia selanjutnya, Mary Riana. Tiga, dari sudut positif kita tidak bisa membangunkan kultur kepribadian kita sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat Presiden Soekarno empat jika kamu melihatnya dengan positif masa lalu tidak ada yang buruk yang ada hanya masa lalu yang indah dan pelajaran yang berharga Mario teguh lima karunia fantasi lebih bagi saya daripada bakat saya untuk menyerap pengetahuan positif Albert Einstein